Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saloh. Salam sejahtera buat kita semuanya Om Nama saya, salam kebajikan mereka. mereka Terima kasih Saya, Al-Fatihah, Awe, datang akan ke sini dan Alhamdulillah bisa bertemu banyak saudara walaupun tidak saudara saya sangat bangga diminta tampil di sini karena memang saya sangat mencintai tanah air ini bahkan sebelum saya ini dengan istri saya saya sampaikan cintailah aku Sebagaimana aku mencintai tanah airku maka kau pun nikahi. Begitu cintanya saya yang tanah air ini. Begitu cintanya dengan Pancasila. Begitu cintanya dengan amanah Undang-Undang Dasar 45. Maka kita sepakat. Ideologi, ini loh kan kita Pancasila tidak boleh diganggu juga. Setuju? Dan Pancasila salah satu tiangnya bisa disebut kokoh adalah budaya. tidak ada pancasila tanpa budaya kita tidak mengenal diri kita sebagai bangsa jangan bangga dengan bangsa budaya bangsa barat jangan bangga dengan budaya budaya asing bangga dengan budaya kita sendiri kita harus pertama itu kita sudah lihat dari sawah sampai noken ada budaya boleh kita semua beragama tetapi jangan membentukkan agama dengan budaya. Perlu kita pahami. Yang paling terakhir agama masuk Islam itu lewat budaya. Sebelum ada agama Islam, agama-agama lain itu juga budaya, ada budaya di dalamnya. Jadi buat penelitian kepada Saudara Rako mau saya tampil di sini. Perintah kalian mau kafikan saudaramu di negeri ini hanya karena beda. Benang, benang. Yang ketiga, benang. kita semua melintor dari segi budaya, batik kita melikai orang, reog kita iklain orang negara lain. Padahal itu semua berasal dari bangsa ini. Maka kita semua bersyukur. Dengan adanya PPTMN ini, bisa memfasilitasi budaya kita untuk tampil di dunia internasional. Amin. Amin. Sehingga budaya-budaya kita bisa tampil di UNESCO lewat PPTMN ini. Inilah pemberangkatan kita. Seperti so, tadi, debus digunakan untuk dakwa dan juga secara psikologis. Rakyat Indonesia di masa itu Membuat penjahit itu begini-begini Oh itu kok ada yang ditusuk gak masuk Ada yang dipacu gak masuk Stres itu melaka di masa itu Ini, -ini harus dilestarikan Maka saya juga mengajak kepada pemerintah Republik Indonesia Baik pusat sama daerah Jangan biarkan Segini dan budaya ini berjalan sendiri oleh rakyat Tapi dukunglah rakyatnya dukung, piralkan yang keempat saya juga dibesarkan dari kalangan seperti ini di kampung saya, kalau orang bilang sekarang dibesarkan dari keturunan bangsawan di kampung saya, di Makassar sana setiap wilayah pasti punya yang namanya, ya kalau bagi tadi namanya ilmu lah kelebihan Janganlah saling menjatuhkan, tapi saling mengangkat latar daerah. Janganlah mengatakan kita yang paling terbaik. Karena setiap wilayah pasti memiliki dan yang paling tersor sekarang sekaranglah ibu Sutan ini yang paling sekarang Mudah-mudahan muncul daerah-daerah lain yang seperti dulu, eh, ibu Sutan ini, yang seperti ini, di saya itu Mbak Kutusupan yang dalam sarung Mbak Kutusup dalam sarung ini ah. tetapi yang paling penting masyarakat di masyarakat jadi menarungan pemerintah benar-benar karena ada benar-benar adanya eh, PPTN ini bisa memakulir semua tiap beratlah semuanya yang paling terakhir pesan saya kepada kita semuanya Jangan kita terpecah belah hanya karena politik, setuju? Setuju! Jangan karena di dalam Pilpres beda dukungan memutus tali silaturahmi, jangan! Sesungguhnya yang paling-paling di -paling adalah persatuan Indonesia Bukan capres-capresan itu, bukan? Silahkan bebas dalam memilih Jangan sampai ada tetangga saya dan sebagainya Tidak mau baku ngomong karena beda pilihan-pilihan bersalah Kita rakyat sudah miskin jadi korban politik lain. Maka semoga PP, TB ini Tidak dibawa masuk ke dalam Politik praktis Biarkanlah bertanya memilih siapa Jangan bawa Karena sekali organisasi masuk ke situ Sudah tidak akan berkembang organisasi Politik lain sekali Mari kita menjaga persaudaraan kita yang dikatakan tadi persaudaraan tapi tidak sedang apa pun agamanya rasnya etnisnya, golongannya kita semua adalah warga negara Indonesia yang makan lahir di desa harus bersatu demikian dari saya dan mari kita tetap semangat mereka mereka harga mati terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Itulah tadi kawan uh, saya orasi pada saat dapat undangan oleh PPTMN. Nah perlu kita ketahui bersama bahwa berdirinya PPTMN ini adalah lebih dominan kepada masalah pengobatan tradisional, pengobatan alternatif yang obatnya juga Ya, obatnya juga itu berasal dari bangsa Indonesia sendiri Dengan herba-herba yang ada Dan banyak cara-cara lain, cara pengobatannya Nah, ini akan banyak termasuk yang kena narkoba Bisa diterapi di uh, PPTMN ini Ya, apalagi sekarang marak ya, banyak yang kena narkoba Nah, itu bisa diterapi sampai sombong Ya. Termasuk banyak penyakit, penyakit lain, jantung, ginjal, asam urat, kolesterol, dan semua obatnya ya herbal asli buatan Indonesia. Kenapa kita kaya akan bahan bakunya di negeri ini? Nah, ini adalah wadahnya ya, para terapis metafisika ya, termasuk. Eh, hipnotis, ya, hipnosis nah, masuk di sini, kawan jadi jangan ragu yang mau bergabung silakan, bahkan tidak sedikit juga yang hadir, ya, termasuk yang ada juga pesulap yang gabung karena ini, ya, budaya dipus masuk, karena ini, mengangkat budaya ya, mengangkat budaya dan ke depan lebih cenderung kepada pengobatan-pengobatan dan tentunya harganya sangat terjangkau ya ada yang namanya jari putir dan banyak lagi. Nah, tunggu video-video berikutnya, kawan. Ya, baikkan videonya.